Saya izin mulai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, wabarakatuh. Bersanyakan saya Ai. Uh, di sini saya akan bagikan beberapa hal tentang bagaimana menembus universitas di Belanda. Nah yang pertama itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan profesor dan universitas. Nah di sini mungkin uh, saya bisa bagi menjadi dua Uh, Poin utama uh, untuk kalau misalkan kita mendaftarkan program master dan bagaimana kita mendaftar program PhD Nah kalau misalkan untuk master ini biasanya hampir semua komunikasi dan pendaftaran itu lewat universitas Jadi kita berhubungannya dengan orang-orang di universitas untuk uh, misalkan upload-upload uh, file dan sebagainya namun nanti biasanya ada wawancara juga, nah itu wawancaranya baru yang sama profesor. Nah kemudian di sini uh, biasanya ada tiga jenis nih mahasiswa uh, master di Belanda. Yang pertama itu yang mendapatkan beasiswa penuh, yang kedua mendapatkan beasiswa uh, sebagian. Beasiswa sebagian ini biasanya bisa didapatkan uh, gratis SPP, jadi nanti uh, tinggal bagaimana biaya hidup di sana saja. Kemudian, ada juga yang uh, mandiri, jadi baik SPP maupun uh, biaya hidup semuanya ditanggung uh, sendiri. Nah, kemudian uh, untuk yang PhD, nah ini biasanya untuk pendaftarannya melewati profesor atau asisten profesor atau associate profesor, jadi jarang sekali ada yang profesornya langsung turun tangan. Biasanya ini. Uh, Bawahnya yang turun tangan. Nah, di sini ada uh, dua jenis PhD students, tahu saya. Nanti mohon dikoreksi Mas Risman sama Mas Iwan kalau misalkan salah. Nah, di sini uh, ada yang mendapatkan scholarship atau studentship. Nah, bedanya itu apa? Kalau scholarship itu, uh, kita biasanya membawa proposal riset sendiri, kita apply ke universitasnya, nanti uh, baru didiskusikan dengan uh, profesor atau asisten profesornya, kalau misalkan oke, okay, nah dilanjutkan untuk pendaftarannya. Nah biayanya itu nanti biasanya kita mencari sendiri, uh, beasiswa. Mungkin bisa menggunakan LPDP kalau di Utrecht sekarang. Kemudian untuk studentship, nah studentship ini berbeda. Kalau studentship ini, proyekannya adalah dari profesor. Jadi biasanya uh, profesor di sana banyak ide penelitian, kemudian mendapatkan uh, grant atau um, hadiah uang untuk penelitian. Nah di hadiah uang penelitiannya ini biasanya mereka hire PhD. Ketika hire PhD, jadi akhirnya nanti teman-teman uh, harus proyekannya ya sesuai dengan profesor tapi di sini enaknya adalah digaji nah gajinya itu rentangnya macam-macam bisa sampai 2300 atau mungkin sampai 3100 euro tergantung berapa tahunnya di sana Nah untuk melihat uh, ada opening apa aja itu bisa uh, cek di akademik transfer.com atau di link in dari universitas-universitas Belanda biasanya ada pembukaan di sana Oh iya, kalau misalkan uh, suara saya kurang terdengar dengan jelas, uh, mohon diberitahu karena koneksi internetnya di sini kurang bagus. Kemudian, uh, yang kedua, nah, di sini untuk komunikasinya itu uh, semuanya biasanya lewat email. Jadi, kalau tidak email ya bertatap muka langsung. Nah, pada saat kita email uh, profesor atau universitas, nah, itu jangan lupa untuk selalu perkenalkan diri Anda kemudian sopan dan menulis email yang jelas dan mudah dimengerti Nah di sini ada beberapa contoh yang pernah saya kirim emailnya saya dulu uh, jadi kalau misalkan kita pakai Mr. Nah itu biasanya uh, ditulisnya last name-nya saja. Kemudian kalau misalkan mau ditulis nama panjangnya, ya tinggal dear. Misalkan di sini Monique Liper. Kemudian kalau misalkan bingung nih, uh, wah ini udah profesor. Kayaknya nggak sopan kalau misalkan langsung ditulis namanya saja atau cuma pakai mister atau uh, Mrs. Ya udah ditulis semua. Uh, profesor siapa? Semua gelar-gelarnya ditulis panjang itu juga bisa. Jadi, sebelum menulis email itu coba cari-cari di internet dulu bagaimana cara menulis email yang baik dari misalkan dirinya dulu. Nah, kemudian di sini kan ada perkenalkan diri Anda. Contoh di sini saya menulisnya, saya Ayy. Nah, di sini waktu itu uh, saya itu mereka sebagai examiner sama reviewer saya. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa mereka ada, uh, saya adalah student yang merupakan uh, penguji sama reviewer uh, penelitian saya itu adalah mereka. Nah, di sini uh, Be polite. saya pertama langsung bilang terima kasih karena telah uh, menyempatkan waktunya untuk uh, melihat dan menilai dari tugas-tugas uh, saya. Kemudian, uh, padahal saya waktu itu ada delay karena lagi sakit. Nah, setelah itu, di sini saya juga langsung concise and clear message. Di sini maksudnya adalah uh, langsung to the point aja kalian mau ngomong apa. Karena profesor, uh, kemudian kalau misalkan enggak dosen, itu biasanya waktunya itu sibuk untuk hal-hal lain. Jadi, Tulislah email sesingkat mungkin, sejelas mungkin. Kalau enggak, nanti mereka bisa males untuk membacanya. Di sini saya langsung tulis, please find my attached to this email. Jadi di sini kayak tolong lihat, semuanya sudah saya lampirkan. Untuk penilaiannya bisa tolong klik di sini, kemudian detailnya seperti ini. Nah, sekali lagi bilang terima kasih karena mereka sudah mempertimbangkan uh, untuk masih menilai saya walaupun nilai dan salam. Sudah seperti itu saja. Jadi, uh, di Belanda itu lebih baik sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Tapi kalau misalkan singkat dan tidak jelas, itu juga jangan sampai seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk keseharian bagaimana... Berbicara dengan profesor atau misalkan dengan dosen itu uh, bisa langsung sebut nama juga karena uh, di Belanda itu kalau misalkan kalian panggil mister gitu mah kayak huh? <tuh> kayak terlalu jarang karena uh, di sana itu uh, menjunjung tinggi apa ya seperti kesetaraan antara siswa dengan dosen jadi kita bisa langsung menyebut namanya saja ketika kita berbicara langsung. Dengan beliau, misalkan ada profesor waktu saya magang, itu namanya Raymond. Nah, saya juga manggilnya langsung Raymond saja. Ray, would you please apa? Nah, kemudian.